Cik cik cik cik cik balik lagi bersama Otong Semen. Hari ini kita akan review game Get of Olympus. Kenapa Olympus? Karena saya cuma bisa Olympus lur. Hari ini kita bawa modal itu saja 85.000 ya, seluruh Kita coba cari profit-profit manisnya ya. Kita main di bet 1.200 aja. Double aktif Kita coba quick aja 10 kali dulu ya buat ngetes ombak-ombaknya. ini langsung tapi mayan petir konek hijau boleh nusul atau kuning turun kuning dulu ternyata atas kuning kasih petir lagi mantap us iya aduh birunya jadiin juga dong birunya jadiin dulu hijau turun satu lagi boleh us hijau turun satu lagi anjir merahnya nanggung ngasuh awal yang bagus lur tadi kita main di RTP 80L 95% jarang banget semua jarang patah dilihat pas uh, buka RTP itu pas refresh langsung 95 langsung kita gaskan masuk saja dan ternyata benar profit di awal tadi kita dikasih petir-petir manis di awal dan ya lumayan lah semoga kita dapat yang lebih-lebih lagi ya seluruh kita coba cari profit-profit manisnya kita coba di berapa ya? ya kita coba turbo 20 kali ya Semoga ada yang manis-manis. Oh ya, yang bertanya kita main di mana? Saya main di RTP 8000 bos. Itu tergacor, tersolid santre rezeki dunia akhirat. Di sini WD berapapun dibayar lunas pokoknya. seluruh langsung gaskan aja. Jangan ragu, jangan bimbang. Mainnya cuma di RTP 8000 karena cuma di sini RTP gamenya live. Per menit per detik rating turun naik sesuai dengan RTP game left -nya. jadi jangan ragu kalian untuk bermain di sini langsung gas aja untuk linknya dari Bintou men back to the game-nya suruh umumnya dulu kuning nusul boleh hijau turun dong hijau turun dong satu lagi itu hancur gak mau hmm. nunggu loh kita coba naik ya ber, ber dikit ini mumpung momennya lagi bagus semoga kita dikasih mantap-mantap ayo ayo kasih paham dong kasih paham dong ayo aduh cincin jadiin dulu Aduh sayang seluruh sayang seribu sayang ada dua skater di sana. coba saja kalau petir-petir merah Auto Max win ini delapan 38.000 ini masih naik 40.000 biru jadiin lagi satu lagi itu Kuning boleh nusul dua lagi, kuning, kuning, kuning. Ajir, umumnya satu lagi itu enggak mau. Hmm. Ajir, anjir sekali, seluruh yakin terlalu. Ya skater pertama, semoga ada profit-profit manisnya ya, seluruh kita coba langsung gaskan saja. Ayo, waduh, petir biru di awal pertanda momen yang baik ini. Merah jarin dulu boleh, merah boleh, biru boleh. Hijau nusul satu lagi boleh. Anjir, cincin jadi. Du du du du du du. 1.000 kali 7. Lumayan, 69.000 di awal spin. aduh duh, duh. Ini nih. nih kalau kalian main dengan RTP yang lagi on fire jamnya pas kalian pasti dap JP JP mantapnya makanya jangan ragu seluruh main di RTP 8.000 karena RTP gamenya left langsung cus aja untuk linknya ada di pin komen seluruh langsung kasken ya gelasnya satu lagi boleh nggak mau juga tapi tampil udah lumayan 11 ya seluruh sama si lima kali kristin lagi 4 dua puluh empat ribu dong mahkota pecah kuning jadi juga hijau boleh nusul ngaduh lumayan seluruh Aduh 300.000 ribu JP JP JP JP ini JP ini ini JP kita udah profit lumayan-main meminu lumayan banyak seluruh kita nikmati dulu dulu, sensa sensanya sensanya langsung sukses saja, masih sisa tiga spin lagi, tapi biasanya Mbak kuningnya dulu. nggak mau anjir! Hai, hai, hai, hai, hai, itu nih kalau main di RTP yang gacor tuh kayak gini seluruh makanya selalu saya ingatkan cek RTP games belum bermain udah saya ingatkan berkali-kali makanya mainnya cuma di RTP lawan ribu ya kita coba di berapa ya 30 ya 30 turbo aja yuk biru dulu anjir 25.000 tapi enggak ada petir tai sangat mantap banget skater lagi dong turun satu anjir nggak mau duanya Lu uh, slur makanya selalu saya ingatkan dan berapa kali pun saya ingatkan slur, cuma ini tuh cek RTP game dulu biar kalian enggak terlalu runggat-runggat banget ya slur kita selalu saya ingatkan lah ya jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya hiburan semata jika ingin bermain banget mainlah dengan uang dingin bukan uang dapur biar otak kalian gak ngebulus seluruh jika ada uang-uang lebih boleh langsung mampir aja ke situs kita ada di pin komen cus cus cus cus, cus. luruh dan buat kalian yang suka main Olympus atau pragmatik dengan genre yang sama boleh langsung dibantu like, comment, subscribe nya, karena cuma di sini pola-pola modal receh kita sajikan, pola-pola profit, auto profit atau apapun kita pasti carikan seluruh sesuai dengan request kalian. Bisa kalian bantu komen like nya, kalau ada pola-pola gacor yang mantap, biar kita coba-coba di sini juga berbagi berbagai tips-tips membantai sales langsung cus aja ah, slur bisa dibantu like comment subscribe nya slur terima kasih yo hijau jadiin dulu hijau jadiin dulu waduh lah ribu Sahanya mantap banget seluruh RTB 95% emang gak bohong semoga kita agak dikasih nafas lagi kita coba ya kelas ini ini kalau kelar ini nggak dapat free spin atau itu kita langsung atau kabur saja daripada saldo tipis kalau enggak ya turun 700 kita langsung auto-kabur semakin naik lagi ya seluruh ya Aduh us kasih yang mantap-mantap dong us us us kali 50 enggak konek tuh. Anjir, kali 50 nggak konek tadi tapi sama kali biru anjir. Kita coba ya percobaan terakhir ini. Ayo Ayo kasih yang paham-paham, kasih yang manis-manis, bolehlah. Kuning jadin kuning dulu dong turunin dulu kuning enggak mau juga ayo Oh uh, uh, sekali 100 dong, selur, pecah lagi dong pecah lagi dong pecah lagi dong kuningnya jadiin lagi dong anjir kali 100 lumayan 3300 lumayan sejuta ya slur ya anjir-anjir-anjir lumayan lumayan lumayan terkaget saya slur pangsat kau us RTP nya emang enggak bohong bajingan kau judul tapi kita nggak bakal lanjutin ini lagi karena dari modal 86 udah profit lumayan banyak ngapain dilanjutin lagi itu profit sejuta lebih seluruh terima kasih yang sudah menonton ya seluruh jangan lupa like comment subscribe nya biar saya tambah semangat menonton Yus.